Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang kami akan menyuguhkan info-info menarik dan kabar terbaru dari Lesti dan Bilar. Di kabar pertama kita lihat di sini ada cedukan di lokasi syutingnya bunda Lesti ke Jordan, Papa Bilar ternyata ada Rudi Salim nih persahabat ya yang ikut tentunya di lokasi syuting untuk mensupport Leslar. Mudah-mudahan persahabat untuk Suting video klip hari ini diberikan kelancaran untuk Bunda Lesti Kejora. Bakal ada sesuatu yang akan hadir, tuh, persahabatnya, kata Rudy Salim di Leslar Entertainment. Mudah-mudahan, persahabatnya tentunya, kencutan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Rudi Salim juga persahabatnya menyampaikan bahwa untuk label itu Trinity Optima Production ya, yang tentunya untuk menaungi. Dan Papa Bilar tentunya sudah turun tangan. Bismillah saja yang terbaik ya. Mudah-mudahan lancar dan semoga sukses buat karya-karya Bunda Lesti dan Papa Bilar. Dan kita lihat nih, BTS saat nah, uh, syuting video klip hari ini bersama Rudy Salim yang ikut mantau persahabatnya masya Allah hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Di diantaranya persahabat dari akun Hagiati masya Allah terberakallah amin, amin semoga hasilnya memuaskan dan lagunya booming dan diterima di semua kalangan amin ya Allah ya Robbal alamin masya Allah luar biasa dan kita lihat juga persahabatnya komentar selanjutnya dari akun Instagram. Terus Diana 313 mengatakan Masya Allah, Amin, Ya Rabbal Alamin Semoga lagunya banyak yang suka Booming dan insya Allah trending satu Amin Doakan yang terbaik ya Buat idola kesayangan kita mudah-mudahan Lagu terbarunya Bunda Lesti bisa trending dan booming Kemudian selanjutnya kita lihat juga persahabat ya. di sini ada informasi banget nih himbauan juga untuk warga kunuhan Dari akun Senal Putih Bilar Salah satu fanbase oleh Selar. Ini hanya mengingatkan untuk warga Konoha, please banget jangan suka komentar atau DM di lapak rekan bisnis atau circle-nya Leslar. Kita tak tahu tentang mereka dan apa pengaruhnya komenan kita buat masa depannya Leslar di dunia bisnis. Jangan merasa berlindung di balik kata fans terus punya hak buat komentar seenak hati kalian. Jatuhnya malah malu-maluin, gak usah kepo soal mereka kita fansnya leslar ya udah bahas aja leslarnya ngapain bahas hal lain lebih baik lagi bahas soal leslar di fanbase jangan dilapak circle atau rekan bisnis leslar kalian itu fans lo nggak ada hak buat membatasi idolanya apalagi ngatur leslar jauh lebih tahu apa yang baik buat mereka karena merekalah yang menjalani hidup bukan kita kita cuma melihat dari sosmed, jadi bijaklah jadi fans, jangan bikin malu Lesti Bilar Tuh persahabat Untuk warga Konoha harus diingat ya posisi kalian itu fans jangan ngatur, jangan sok tahu, Support karya mereka jangan sampai ketikan kita merugikan Leslar kasih komen yang baik Tunjukkan kita juga kayak idola kita yang beretitude Yuk sama-sama untuk warga Konoha dihimbau sekali lagi untuk semuanya persahabat, jangan tentunya suka komentar atau DM di lapak rekan bisnis atau circle-nya Lesti dan resmi Bilar kemudian juga selanjutnya persahabat Cidukan yang membuat kita makin gak sabar dengan hasilnya mudah-mudahan booming trending buat Bunda Lesti, video klipnya pasti ini keren banget makin gak sabar persahabat, ya bismillah saja mudah-mudahan bisa trending satu, dan selanjutnya kita lihat juga persahabat Bukan hanya menunggu single terbarunya Lesti Kita juga akan disuguhkan Tentunya kejutan dari Bunda Lesti Kali ini ada Zazkia Sungkars dan Zazie Frisan Retro Ramadassau 2023, tanggal 10 bulan ini persahabatnya Jangan sampai lupa juga Kejutan yang akan tentunya membuat kita bahagia dan bangga Melihat foto-foto cantiknya bunda lesti masya allah banget tanggal sebelum maret jangan lupa persahabat ya untuk selalu mendukung yang terbaik selalu menyaksikan kejutan dari bunda lesti ke radam tentunya ya persahabat untuk video klip dari bunda lesti single terbarunya bakal diluncurkan pertengahan bulan maret ini persahabat ya jadi jangan sampai lupa tanggalnya tentunya belum dikasih tahu ini rahasia dari Leslar bismillah hanya doa terbaik yang selalu kita berikan Kemudian juga selanjutnya, para sahabat kita bahas untuk outfitnya, Bunda Lesti. Outfit yang dikenakan oleh Bunda Lesti saat syuting, para sahabat. ya ini bukan kaleng-kaleng, harganya mencapai 990 ribu rupiah. Harga yang luar biasa fantastis nih, persahabat. Berkah barokah, mudah mudah-mudahan rezeki dalam kesenangan kita juga bisa nular ke kita semuanya. Amin, iya, Rukalah Alamin.